cari belut tradisional ini cari belut seperti ini enggak pakai alat bantu apapun pakainya tangan kosong asli wongen dimang sampean Bledog. wong belgedok belgedok berarti kecamatannya Pak Bedirian ya Pak Kabupaten iya. oh, Cirebon wislawas Pak luruh belut mengganen oh, awit, eh. oh, awit bujangan berarti awis senior ya, apa ya termasuk kan ya subscribe di channel Fajar Duper. sehat channel bagi juper Bapak Sukma mencari belutnya menggunakan tangan kosong tanpa alat bantu apapun. Ini adalah skill pool. Mencari belut. Warga Desa Balagedok, Kecamatan Pabrilan Kabupaten Cirebon. Lokasinya di Tambak Desa Ambulu. Pagi ini kita lagi ada di lokasi tambak Bosku Di lokasi tambak Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Jerbon Kita sekarang lagi melihat Bapak Sukma, Pencari Belut, warga Desa Balagedo, Kecamatan Papua Dilan, Kabupaten Jerbon Yang menggunakan tangan kos, Bapak Bosku kita lihat aja seperti apa, mudah-mudahan nanti Bapak Sukma bisa merulasin Bosku dapat bos peludnya dapat tuh dapat pelud bos Uh, dapat maling, bos Dapat kulit lagi pagi ini bosku kita sudah melihat Bapak Sukma warga Desa Balaguedo Kecamatan Pabendilan Kabupaten Cirebon yang tadi eh, lagi berburu pelut menggunakan eh, tangan kosong bosku eh bosku bisa melihat sendiri hasil yang diperoleh oleh Bapak Sukma nggak banyak nih semuanya kejaknya buat Bapak Sukma sendiri yang lumayan lah kita pagi ini sampai di sini bosku pokoknya yang belum subscribe, bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe, tonton video sampai selesai sebelum pulang biasa bosku, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau pulang bosku, karena waktunya sudah panas bosku